Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang dimanapun Anda berada Bersama saya Hasan Nawardi Kembali mengajak teman-teman semuanya untuk e, berdiskusi Dan dalam kesempatan ini e, saya akan berbicara tentang mengenal diri Sedemikian pentingnya pengenalan diri ini Sampai ada e, riwayat man napsahu, Barang siapa yang mengenal dirinya Mengetahui benar tentang dirinya itu bagaimana siapa Maka dia telah mengenal Tuhannya Ini e, riwayat ini menjelaskan Pentingnya Seseorang mengenali Siapa dirinya Baik Diri secara fisik Maupun diri secara psikis Atau secara spiritual Karena sahabat-sahabat Teman-teman sekalian Ketika seseorang tidak mengenal dirinya Ini sangat berbahaya Bisa celaka ya Bahkan Ketika terjebak pada Rasa tidak tahu diri Dia bisa dijauhi oleh orang lain Juga bisa terjebak pada sikap sombong Salah satu penyebab Kenapa seseorang itu sombong Karena dia tidak tahu tentang kekurangan-kekurangan Keterbatasan-keterbatasan dirinya Dia menganggap dirinya hebat, dirinya kuat Ya, karena minimnya pengetahuan dia tentang diri dia sendiri. Dan saya sebut tadi orang yang tidak mengenal diri itu akan celaka. Misalnya, ya sebagai contoh, anda tidak mengetahui berapa kemampuan anda mengangkat barang. Kemudian anda langsung mengangkat beban seberat 50 kilo atau lebih dari 50 kilo, ya. Maka apa yang terjadi bisa Anda bayangkan, ya. Bisa teman-teman bayangkan, ya. Uh, ka kalau orang yang sebetulnya kemampuan ngangkatnya maksimal 40 kilo, tapi tiba-tiba dia langsung mengangkat 50 kilo tentu akan ada kerusakan pada otot atau mungkin ada dampak yang lebih buruk lagi dari itu ya ketika Anda eh, ketika Anda tidak tahu misalnya ya secara fisik ya Anda tidak tahu berapa sih kalori yang dibutuhkan oleh tubuh Anda vitamin A B C yang dibutuhkan Ya, karbohidrat yang ditubuh, dibutuhkan oleh tubuh Anda itu berapa ya? Maksimal berapa, minimal berapa? Dan ketidaktahuan Anda itu menyebabkan Anda mengkonsumsi zat jat tertentu yang berlebihan atau sangat minim, ya? Anda kekurangan mengkonsumsi jat-jat tertentu, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau hal-hal negatif pada metabolisme tubuh Anda ya. Ini contoh apa? tidak mengenal diri menyebabkan hal-hal yang negatif atau yang berbahaya. Ya. Karena itu sahabat-sahabat ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmat oleh Allah Subhanahu kita sangat penting mengenal siapa diri saya, ya, mengenal saya ini bisa apa sih, ya, apa sih kelebihan saya, apa kekurangan saya, ya. Uh, dalam sebuah teori kecerdasan uh, multiple intelligence, uh, Howard Gardner, uh, ada beberapa kecerdasan. Mungkin dalam kesempatan lain saya akan berbicara tentang Multiful Intelligence Salah satunya adalah kecerdasan intrapersonal Yaitu kemampuan seseorang mengenali dirinya Mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya Sebagai modal untuk bisa mengenali orang lain ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Uh, bahwa seseorang Bahwa kita ini manusia itu Diciptakan dalam bentuk Yang sebaik-baiknya Setiap orang ini memiliki keistimewaan Setiap orang ini hebat Spesial ya fi Kata Allah Bahwa Allah menciptakan seseorang itu dalam bentuk Yang sebaik-baiknya tidak ada produk Tuhan yang gagal, tidak ada uh, produk Tuhan yang BS atau gagal produksi Semuanya diciptakan dalam kondisi yang terbaik Tinggal kita mampukah menggali, mengetahui kelebihan-kelebihan potensi-potensi yang ada pada diri kita masing-masing Sahabat-sahabat ya. e, Ngaos Ngaji obrolan zaman sekarang Yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala e, Ketika Sesi Tanya jawab Atau wawancara nah, Ini saya beberapa kali melakukan wawancara Dan sangat takjub Ketika seseorang Mampu menjelaskan tentang berbagai hal tapi ketika ditanya tentang Apa kelebihan Anda Apa kekurangan Anda Dia terbata-bata Bahkan terdiam Apa ya uh, uh, Apa ya Kelebihan saya yeah. Misalnya saya Mewawancarai Seorang calon guru Ketika saya tanya teori ini Bagaimana manajemen kelas Bagaimana tentang Active learning, quantum learning Wah dia dengan sangat fasih, dengan sangat hebat menjelaskan teori-teori tentang pendidikan, bagaimana e, ten, cara mengevaluasi e, pembelajaran, bagaimana e, membuat media pembelajaran dengan sangat mudah dia menjelaskan tentang kurikulum K13 juga sangat jelas, sangat memahaminya ya. Tapi ketika ditanya tentang apa kelebihan Anda? Bingung Ya Bingung Padahal yang dia ceritakan tadi itu semuanya adalah kelebihan Ya Sehingga ada sebuah ungkapan Bahwa seseorang itu terkadang uh, Rojulun La yadri anahu yadri Seseorang itu Tidak tahu bahwa dirinya tahu Dia punya kelebihan Tapi dia tidak tahu bahwa dia itu punya kelebihan Ya, Ada juga orang yang Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu Nah ini biasanya akan memunculkan sikap sombong tadi Ya, Dia merasa dirinya hebat, merasa kuat, merasa paling pintar Padahal tidak demikian Sangat banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya Tapi karena dia tidak tahu la yadri annaula yadri maka muncul sifat sombong ya lalu apa yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa lebih mengenal diri kita ya uh, ada sebuah teori yang disebut dengan Johar window ya ada diri kita yang kita ketahui ada di hanya kita yang tahu, yang lain tidak tahu. Ini mungkin rahasia pribadi, bisa kita sebutnya ya. Ada juga diri kita yang orang lain tahu, tapi kita tidak tahu. Ya, ada diri kita yang orang lain tahu, dan kita juga tahu. Ada juga tentang diri kita yang mungkin orang lain tahu, orang lain tidak tahu, kita sendiri tidak tahu, hanya Allah yang tahu ya eh, maka untuk mengetahui tentang diri kita coba buatlah list ya buatlah list apa yang bisa kita lakukan ya saya bisa ini saya bisa ini saya bisa ini sebanyak banyaknya ya kemudian lakukan coba teman-teman lakukan swot ya analisa apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Apa potensi saya? Coba dilakukan ya Dilakukan Dan Cara yang lain adalah dengan meminta bantuan orang lain Karena tadi ada diri kita Yang kita tidak tahu, orang lain tahu ya Di sebuah kelas, pernah saya coba Sahabat-sahabat, teman-teman Ngaos Ngaji obrolan zaman sekarang Saya pernah mencoba di sebuah kelas Ya Meminta seseorang Berdiri dan menjelaskan Tentang kelebihannya Dan yang terjadi Dia kebingungan B Tidak bisa menjelaskan Dia bisa apa Kelebihan dia itu apa Nah saya bilang Anda berdiri tetap di depan Dan saya kemudian Membagikan potongan-potongan kertas lalu Saya bagikan kepada teman-temannya Ya Teman-temannya saya bagi satu persatu, dan saya mengintai kepada mereka untuk menyebutkan apa kelebihan temannya yang sedang berdiri di depan itu. Ya, taruhlah namanya misalnya Hussein. Ya, menurut Anda, Hussein ini punya kelebihan apa? Ya, setelah sekian lama Anda mengenal Hussein, hidup bersama Hussein, apa kelebihan Hussein yang Anda ketahui? lalu mereka menulis masing-masing ya kemudian dikumpulkan dan kita tulis di papan tulis apa kelebihannya dari sekian banyak itu ada beberapa yang sama ada beberapa yang beda ya lalu kita konfirmasi kepada yang bersangkutan ya kata yang bersangkutan masa iya sih ya ya ini pengakuan orang lain ya jadi untuk mengetahui Uh, untuk bisa mengenali diri Anda, maka Anda mintalah bantuan kepada orang lain untuk menyebutkan kelebihan-kelebihan Anda Dan untuk mengetahui tentang fisik Anda, tentang tubuh Anda, datanglah kepada ahlinya, kepada dokter ya Kalau tentang fisik, bagaimana sih tentang tubuh saya ini? Apa uh, gangguan atau penyakit yang ada pada diri saya Nah dengan cara bertanya Anda bisa lebih mengenal diri Anda Dan kembali kepada uh, riwayat tadi Man arofa nafsahu robbahu Dalam riwayat ini Kata yang digunakan adalah Fi'il madi Yaitu arofa Fi'il madi itu adalah sebuah pekerjaan yang menunjukkan waktu lampau Artinya sesuatu yang sudah benar-benar terjadi Nah ketika riwayat ini menggunakan kata Man arofa nafsahu Kemudian disambung dengan arofa robbahu Ini menunjukkan penegasan bahwa Seseorang yang telah mengenal dirinya Sudah dipastikan dia telah pula mengenal Tuhannya alamin Semoga pertemuan ini bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Dan jika bermanfaat Dan Anda berkenan untuk like dan subscribe Atau men-share ke teman-teman yang lain Untuk berbagi manfaat Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan kasira. Wallahu amin kum. Wabillahumu'afiq ila Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.